Wadidaw, banyak sekali bolanya, teman-teman. Oh, ada mainan tidak ya? eh hey, apa itu? Ada warna merah apa ini? Wih, ada matanya, teman-teman. Eh, -teman. hey, warna kuning apa ya? Ayo kita ambil. Widih, boneka! BTS Jimmy teman-teman Wow uh. Ayo kita cari lagi teman-teman Wih apa itu Ayo kita singkirin bolanya teman-teman Wih, ada wafer Wow, mantap sekali Hmm, ada apa lagi ya Ayo nah, kita cari teman-teman Wih, apa itu Ada warna hitam Wih, kayak tangan Wih, ada dua teman-teman Apa ya Wih, dapat mainan Ultraman, teman-teman. Ultraman King yeah. Wih, apa itu? Ada warna merah. Ayo kita ambil. Wih, dapat UP. Hmm, aku di sini tadi lihat juga, teman-teman. Ada kayak apa ya? Warna biru. Wih, Ultraman, teman-teman. Warna biru. Ultraman Zero. <galamu> itu ada lagi teman-teman. Apa ya? Ayo kita singkirin dulu bolanya teman-teman. Wih, dapat next star. Wiu. kita guys. Hmm, ada apa lagi ya? Ayo kita cari-cari, teman-teman. Wih, apa ini? Wih, dapat susu. Wow. Chocolate syrup! Chocolate syrup! Chocolate powder! Chocolate powder! Wih, apa itu? Warna merah. Panjang-panjang. Uh, kayak kaki ini apa ya Wih Ultraman Wih kita tadi dapat Ultraman banyak sekali ada tiga kalau enggak salah Ultraman Ginga Ultraman Orb Ultraman git Ini, wih, dapat permen, squid game. Oh, banyak sekali teman-teman, ada mainan, ada makanan di sini. Wow, wi, apa itu? Wih, lato-lato mati teman-teman. Cara bermain, lato-lato mati. Wih, apa itu? Wih, dapat ultraman lagi teman-teman. Wih, mantap. Keren sekali. Wih, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.